Sahabat Pediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke Sahabat Pediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Pediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gajur DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rival dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol dengan harga 1 jutaan aja Sahabat Pediler sudah mendapatkan senapan angin gajur big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya rifle. nah dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like share comment and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya air Rifle. nah di belakang saya ini sudah ada senapan angin gajeruk DWP 19.60 ya sahabat bedil kali ini saya akan mengulas uh, untuk spesifikasinya dan ini saya ambil dulu ya Nah, jadi seperti ini ya sahabat Bediller untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya ya sahabat bediler Jadi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu big game ya sahabat bediler Nah, oke langsung saja kita akan mengulas untuk spesifikasinya. Jadi untuk senapan angin gejlok ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm. Yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat bediler Kemudian untuk tabungnya ini berukuran 19 mm Yang memiliki ketebalan kisaran 2 mm ya sahabat bediler dan untuk pengisian angin senapan ini Menggunakan sistem pompa gejruk Ataupun menggunakan sistem pompa PCP Ya sahabat dari Jadi bisa dilakukan dengan dua cara Yang pertama bisa digajulkan ke tanah Dan yang kedua bisa menggunakan pompa PCP Ya sahabat Bedir Dan untuk tekanan angin yang dihasilkannya Pun juga bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan Di 2500 PSI Dan untuk uji powernya pun Pastinya juga luar biasa Mantap, kuat dan besar ya sahabat Bedir yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps Dan untuk akurasinya pun juga tidak bisa diragukan lagi Karena juga memiliki akurasi yang tentunya sangat akurat Yaitu bisa mencapai di angka 50 sampai dengan 70 meter ya sahabat bediler Nah oke okay. kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan visir Ataupun seringkali disebut dengan bidikan manual Yaitu bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan jarak akuratnya bisa mencapai 20-30 meter Dan untuk gerendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Yang memiliki sistem tarik putar hingga 5 tarikan ya sahabat bediler Jadi semakin banyaknya tarikan dari Grendel senapan angin ini Maka semakin besar pula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 nah lanjut untuk power dari senapan angin ini yaitu bervariasi warna full hitam ya sahabat bediler yaitu menggunakan variasi popor gemuk hitam ya sahabat bediler nah untuk bahan dari popor ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh dan tidak lupa di bagian belakang popornya juga sudah dilengkapi dengan penyangga bau ya sahabat bediler jadi penyangga bau ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bediler, oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat murah tapi bukan berarti murah ya sahabat bediler, jadi untuk harganya dibanderol dengan harga 1.665.000 rupiah ya, sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk di game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Airi Forna. untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan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 Seputar senapan angin dari Jaya Airfall Oke sahabat video terima kasih Saya undur diri dulu dan salam Bedil.